gue langsung bilang mas bro saudara ku, saudara ku, warahmatullahi wabarakatuh mas. ini pertama kali saya modelnya kayak gini modelnya mau rat kayak uangnya, saya ragu ya tau Mantengin menggunakan umpan lumut pakai eh pakai juran juran opo ini mas <risas> ini kaya tadi juran sakti mandraguna gitu ini wos pokoknya unik itu saking ikan itu disini ngumpul ke darah gua yuk kita lanjut lagi Oh nah terus Ayo kita ke sini Oh. <tip> <tip> <Nek, nek. Iu, tip> <gawat. tip> ya. Ya. Oh. bio Mas. Oh, dapat raw ekor. Nah. ah, <laughs> kecil, kecil, nah, ya. ini biar kecil-kecil harus. Wah, berjiwa. Ini ekor landed. Ayam. Ini kocokan ini baju sumbernya ikan nila ya. Ayo, kali ini. Nah. Ya. Yo. Yo Eh, kena. ya Allah. ini terlalu kecil. Masyaallah ya. Culo sik. Ya. Joss, antuk. kena. Di, di, mau ayam nah, mas bro Alhamdulillah oh, ini untuk segi saya ini ini ikannya itu dilihat gak kelihatan loh sebenarnya gak percaya ini ini dilihat dari sini gak kelihatan hmm. nah, Tapi nanti dipancing si masih bisa itu dihiran <laughs> saya ayo coba lagi oh, nah langsung yuk kan, yuk kan yuk kan hahaha siwain dan malah duanya <laughs> oh, <laughs> ada bari <berjubah -ubah> obrak-obrak loh. <laughs> loh. loh langsung uh, loh, kan cow, bili, cow, <laughs> <laughs> itu dia memang Oh. Ale ale ale. Di masih ketesan ale. Wah, Oh. Oh, terus. Bos, lo lo lo Yeah, terus nebora ini Mas Bro. Lanjut ya. Lanjut. hari yang lebih besar kayaknya ada yang besar. Oh. Ya. i Oh. Oh. Ya. Oi. Aduh uyad. Cus kena tolong nyari. <tos> <tos> alhamdulillah. mawon Artinya beris mawon. gitu Ah, rakus Ganas dan rakus. Oh, ini kalau enggak sakti udah mati. lagi <tuh>. Bapak Oh, Dia, Langsung Kecil Betul. pokok iki sebenarnya mancing mancing mancing kubluk ini ya ini ya rakyat diara ini mancing model B ini ya yuk jangan <tuk> Ah, kembali lagi loh, yuk kan iya kan gog gog ini hanya berlaku di spot-spot yang istimewa saudaraku gak berlaku di spot yang karena itu sedikit yo. Ini berkir, yo. Pakai pakai gini, ya ini mumpung ada spot yang berbeda saya pancing pakai ikannya <tuh> <tuh> Allah Pak Oke lah, oh. Ding. Hey good you. Enggak keburan, kan, kena kan. Duh. Entar kayaknya seng kok tak seleksi. Dobrak brek neh, wo. Oh iya no. oh, oh. oh. oh, ya, Mas. Papa <tuh> enggak dobrak-abret. <tuh> Wah, nah, udah kan, foto ya Nah, Yo. Oh, oh, hah, gemuk, keren, lumayan, agak, <laughs> lumayan, saudaraku belum nyari. Ya kalau aku di sini mancing nila babon ya itu namanya luar biasa ya. Soalnya enggak ada di sini yang babon, saudaraku. Mungkin ada di tengah-tengah. Berawal cucukan itu, antri hihihi hanri mau dieksekusi di matan ya lanjut ini ini ini ini ini ini ya lanjut lagi apa orang tua mah, sampai ke sekolah loh, oh, uh. oh. Nah, uh. gak kalau di sini ada sejibu. <laughs> oh. keluar. Hmm. ah, Enggak lagi. oh, oh. Oh, lah. Polanya Polanya Lu lu lu lu 25, Mantap juga. ayo. mantap <tif> juga. Uh. <tif> <tif> Aku neng mancing terus. Kalau saya mancing terus, dia dapat terus, saudaraku. <tuk> saya sudah cukup ini, Lah ini loh, banyak banget, ya toh. Mancing baru 10 menit aja loh saya dapat ya. <tuk> Lumayan, <tuk> saudaraku, buat <tuk> buat stok e, raw, ya. Ini kan kecil-kecil nih. Nah, enak-enaknya ini digoreng ini. jadi nggak harus saya tuh makan ikan yang kusap, terus yang terlalu kecil tak lulus kalau oh, tiap hari makan ikan besar itu ya boleh bosan ya oh, ini. Hmm. Oh. masih ada kalau oh, 15 ekor ini ya yeah. oke okay. terima kasih hari ini saya bareng mas sobat mancing 86 jangan lupa untuk mampir juga jangkanya mas sobat itu pernah, pernah mancing di sini itu ikan mas yang lembu ya mas iya <tuh> saya hmm, nah, juga hmm. penganggapan satu ekor di sini pokoknya spot ini spot gokil saudara tuh. banyak banget ikannya di sini tuh dan nggak punya malu ikan itu coba abek malah makan dari makan tuh. ikan kelaparan doh bawahnya aliran nah, itu itu kan dari petuan airnya turun ke sini malu langsung ke sana itu oke di sini bukan kolam dan ikan sihir Terima kasih, semoga terhibur Ini adalah video hiburan ya Bukan untuk contoh Kalau ikannya nggak banyak ya. Nanti kalau boncet nyalain saya ya. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh